Oh. Come on. Come on. Halo, kawan-kawan, kembali lagi channel Abang Isai, Empat Saya akan lagi di Sufifat Abang isa. isi Isai empat Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan lagi di Sufifat Abang isa sebelum jangan lupa kita buat ini kesosoknya asal jangan kemana ya bahas ini saya kemampuan buat objek ini yang nih kita ini buat tes guru Eh um, pak oke mah. Ni tengok ni bitun um. um, ikan. Si. Ya mesti ingat. tu. Save. Ya pun minati. <laughs> Oke. Ami ini Ini game lagi kepeng key space Ini. Kenapa itu? Hmm. Okay, nice, okay. kan ke sini apa ya? Contohkan jangan ke sini Jangan dengan jangan dengan apa Kita cengai pegang, <hesitation> Sama ini senap, ya, Nanti saya sih, Ini ya, Lupa. ya sini bisa kita buat ini coba coba ke I'm pasang tuh ini some glue ini going to see me I'm just going to like okay, Hmm ini sini ah, iya, kan, kan, kan, kan, kan. oke, kan, bawa kapitang, kan, sini oke okay ini suka seng ngesi ini Facebook ngesi nangai suka ngesi ini suka ngesi nangai suka ngesi nangai suka ayam ayam suka ayam nangai ayam ngesi Oh iya ke, Saya kena lupa Ini naik Kena sini Sip Tangan gas air, oh, air. Kita bagikan coba dulu saya yang lupa, masih sini Ini saatu ini, sih Dah hasil <laughs> oh, sih banget, jangan buatnya nah, sama ini. Easy. Ini gila buat banyak aja nih Buat bagetnya Suka selesai sih kembangnya kaya Ini Seselesa, ya, base seni gong ya, sufia, a, a, a, a, a, a, a, a, a, Ya, saya sayang gak sih yang ki karnaq na akan lagi pojok karena angkas ya ya bang laka sih akan itu ini sih lagi ya isi sembah sih ini saya, nak, kalau, kan, lagi sempuan si, ini Jangan ke subscribe channel jangan lupa ya. Terima kasih. Jangan bye.